yo halo WhatsApp guys welcome back di youtube channel dari obot nah di video kali ini kita bakalan main game my hero ultra impact nah ini gamenya diadaptasi dari anime buku no hero academia ya oke langsung saja kita ke intro terlebih dahulu nah ini aku udah langsung ngegacah 10 tadi oke nah, langsung dapetin kyokyajino dapetin apa ini gambar ya motivation art 1 am terus gambar lagi deposit cat ini udah dikasih gratis 10 tadi ya wih dapet SR, prison Mick ini guru ya Widih, dapet ini apa ini ur we are here ini gambar gak tau ini aku mini karakter ini kyokkyokya lagi ya kelas of peace and appeal waduh dapat karakter lagi sr momo yao Ro, roju susah namanya ini dapat lagi gambar lagi motivation at 1am tadi udah ya nah ini apa ini widi dapat bakugo katsuki bakugo ini dapatnya ur Tiernya ur oke udah langsung 10 Dapat dapat karakternya 1,2,3,4,5 Dapat 5 karakter sama oh memory yang gambar itu ya Memorinya 5 karakternya 5 Nah ini udah masuk lagi Oke dapat hadiah login Dapat stamina 50 Login hari pertama Login bonus Ini juga dapat login bonus lagi login release celebration login bonus running star login bonus oke oh, tiga langsung ya dapetin login bonusnya nah ini udah ada di menu utamanya ini masih tutorial ya. masih ada dituntun sama almike kita pilih oh kembali ini disuruh kembali ya kita kembali dulu di sini quest ya quest yang pertama satu strip satu langsung aja ini mau oh, bertarung ya start quest oke di sini karena belum tahu kita langsung aja start quest seperti apa gameplaynya nah ini hero karakter aku. Ada tiga, ini masih kasih tahu sama si Al. nya seperti apa ini? Kita oh disuruh checklist ini ya. Al ah, ah, ultimate ini, lalu turn start. Nah, skill ready ini bahasa Inggris. Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Iya, iya, lanjut aja dah. Oh, jadi pas ultimat itu kalau disuruh tap itu harus di, langsung buru-buru dicepet, diteken, eh ditekan dipencet. Ditap-tap. Ready, tap. Nah, kayak gitu. Oke, okay, nice. tiga chain. Finish. Tinggal sedikit lagi darahnya. I pokok sama si patung, gua udah langsung menang. Nah seperti itu. Gimennya <laughs> dapetin tiga bintang, nice. Udah langsung naik ke level ke level dua ringnya. Oke, dapat hadiah juga ya. Nah ini nih 1,2,3,4,5,6 satu dua tiga empat lima enam aja dah nggak tahu kita next lagi oke okay, tadi udah selesai bertarungnya kita masuk ke dalam menu utamanya lagi di sini masih masih dikasih petunjuk ya sama si almighty kita coba Awakening Bakugo ini karena cuman satu-satunya hero UR karakter UR yang aku punya, kita awakening ya. Ini masih ada misi satunya tadi, sampai misi berapa tadi ya? Nah, ini ada daily quest, kita dapetin hadiah banyak. Dapetin banyak diamond. Di gift juga ini banyak hadiah juga yang yang yang diklaim banyak banget ya. Oke. Okay. Kita bakalan coba lihat di shop Ada apa aja ini Oh ternyata masih dikunci ya Di shopnya masih pada terkunci Mungkin harus naikin levelnya terlebih dahulu Nah di sini di tempat kerjaan ini rekrut Ada satu yang gratis Kita coba gacha Oke okay. seperti biasa Pas mau ngegacha itu Ada perkelahian Bertarung by one, bay one. <laughs> ada animasinya ya setiap kali kita ngegaca ngegaca satu ataupun 10 itu tetap sama ada animasinya ah, oke okay, cuman pas ngegaca 10 doang sih oke okay, ini dapatnya apa ini class of peace and appeal oke okay, dapatnya bukan karakter ya oke okay, nggak apa-apa kita coba ke misi ini, oke okay, dapat satu, recruit team oke okay. itu dapat energi ya, energi. Kita ke karakter, di sini, oke okay, ini ada banyak ya, cuman punya satu doang, LR nya baku go doang. Mungkin harus naikin level terlebih dahulu, naikin rank. Udah, kita ke quest lagi kita coba di main quest lagi ini baru satu kali tadi bertarung ya kita masuk ke daily quest 1-2 sekarang ini harus 3 bintang nah di sini ada banyak pilihan ya ini yang player juga ternyata ya itu ada yang rank 5, rank 11 rank 2 kita coba yang rank terlebih dahulu ya, soalnya aku juga baru rank buat juga, masih kecil. Oke, okay, questa web 1, 1 banding 1, kita coba semuanya, ini ultimatenya udah langsung kebuka. Oke, okay, turn start. Widih, sekarang ditambah lagi ultimatenya, lulus ultra. Apakah langsung mati satu monster? Enggak, ternyata skill ketiga karakter kita tap. Oke. Okay. Mati semuanya? Oh oke, okay. cuman butuh satu hero doang ya. Satu skill dua tadi ya ditambah plus ultranya si Deku. Eh, si Deku. Siapa itu? Lupa aku namanya. Dah. Bintang tiga. Kita masuk ke stek... Stek... eh satu strip tiga. Di sini kita coba yang lain Jangan itu itu terus. Nice. Oh sekarang yang di tengahnya yang oh nggak sama. Aku kira yang cewek yang di tengahnya. Tapi, Tapi masih di si ini yang di tengahnya. Coba aktifin semuanya, karena ini masih awal lah. Eh. Mungkin jadi semua skillnya kebuka semuanya. Kita coba tap sini Oke, okay, nice kena semuanya. Terakhir, tap lagi. Nice, mati lagi. Cepet banget ya, <guloh> awalan game ya. Soalnya masih ya, mungkin masih di, diberi kemudahan soalnya masih awalan, nah ini juga masih rank 3 masih kecil dapat hadiahnya banyak, wih sekarang mah, apa aja itu tadi ya kita nggak follow aja dulu, tadi udah follow kan, kita next lagi sekarang, nah disini, sini, coba kemana dulu ya, ini apa ini, trend kita apa menu aja dulu. Nah di sini hadiah lagi yang normal, oh normal sama spesial. Dapat diamond lagi dong. Unlock this, wih ada yang kebuka tadi. Ini nggak bisa ya. Ini ada 1.260 DM. Apakah kita gacha sekarang? Kita lihat-lihat dulu aja ini belum kebuka Oh ini pakai ini ya. Tiketnya tiket merah ini. Cuman punya 5 tanda kalau udah 10. Dah, belum ada eban baru lagi. Ini belum bisa ya. Mendingan 10 aja. Berarti harus ngumpulin 5 lagi nih. Aku punyanya tiketnya 5 tiket merahnya. Mungkin kalau ini bisa ini 500 ke 10 kalinya. Berarti 20 kali bisa udah Kita coba ya. Langsung ngegacha lagi 10, berarti udah 20. 21 kali gajah tadi, pertama tadi 10 terus satu sekarang 10 lagi. Oke, kita lihat dulu animasi baywana para antara bocil satu dengan bocil satunya. <laughs> Semoga dapatnya bagus, dapat karakter bagus deh. Karakter aku pengennya karakter sih. Nah, ini karakter ya srw patgun mantap. Wih, apaan itu? Wih, ini nih. Minoru Mineta. Hard school, tapi R itunya ya, kecil ya. Happy Evan, R. Wih, full body humor. Nah, ini nih. Pumikage Tokoyami. R juga kecil ya. Pas sekolah. Oh, pas sekolah ya, at school. Depussycat lagi. Ini apa ini? I'm gonna take you down. Mungkin ini pas untuk special effects nya mungkin ya special iya di... cuma dapatnya gitu ya kurang bagus sih kita coba sepuluh lagi dah sekarang masih ada bisa ada lima oke okay, kita geca lagi bertempur lagi <laughs> duelan terus ini sekali gacha. Nah, kita lihat dulu aja dah. Dapatnya apa ini sekarang? 10 kedua, 2 eh 10 ketiga. Ayo, come on, di dengki kami nari R juga ya. Hydrate Impalid Wall. Awal tat in nggak tahu aku ini apa? Hydrate Nah, ini nih karakter. Momo iya. Oh, ini udah punya tadi. Ini apa ini? Ah, R tapi Bagus. Ini juga udah punya pemikage. Oh, dapat. Oh, kalau udah punya dapat kayak gituan tadi. The problem is I Nah, lidah-lidah, tenya lidah. Udah punya juga ya? Training. Oh, yang training tuh. Bootstrap trouble. Udah Seperti itu. Kurang bagus eh gajah kali ini. Haha, <laughs> namanya juga demon demon hasil gratisan ini demonnya masih klaim gratisan nggak mau dah. Mungkin ntar coba kita gajak kalau udah terkumpul banyak lagi. ada e, diamondnya sama tiket-tiket merah tadi ya. Mungkin aku harus bersabar terlebih dahulu. Itu ada tadi. eh beli itu yang beli. Top up. Nah, di sini ada karakter level up kita coba level up si Bakugo. Karena cuma dia doang karakter yang bagus, UN. Kita coba up 2. Langsung semuanya kali ya. 20. Naiknya cuma 7. Dah nggak apa-apa dah. Mbah udah langsung naik ke level 7 sendiri ya. Dia yang lain masih 3. Satu malah hanya banyakan. Ini memori. Oh, memori juga bisa di level up ya cuman enggak ada itemnya belum punya item buat level up kita coba lihat karakter si bakugonya ya ini apa aja nih statistik ada skillnya juga Oke okay. profil ini dari tadi muncul terus plan siapa ini ada yang nge-follow jim pro followers apa ya? Rasanya <girla> aku baru main ini, polo back aja dah. Rasanya aku baru baru main ini. Tidak apa-apa, bagus. Tahu ID dapat ini ya? Level up, ID. Kita ke quest lagi mungkin? Atau mana Quest lagi ya? Masih masih terkunci sih, harus naikin dulu questnya. Mau oh, nggak mau, ini banyak ya sampai 17 belas, anjir, ini baru 4 play story, oh ini story ya, nggak ada battle ya, kita lihat aja, kita nonton storynya, Deku PS kacan, nah kacan Deku, oh, ini pas ujian ya, katsuko bakugo, nama t Lida, pakai topeng, oh udah pakai ini, udah pakai uh, apa baju hero nya Nah, ini ada flashback, si Deku, eh si Kacan, waktu kecilnya ya, yang Katsuki. Ini cuman ini aja ya, eh uh, storynya ya, boom, banjir, nah. Ijuku Midoriya, nah itu lupa aku namanya, baru inget, bukan baru inget sih, ada tulisannya <tuk> batu lagi Ada Ura raka tadi, Bakugo, nah ini Midoriya Kita lihat dulu aja, ini masih ngobrol-ngobrol, aja, -ngobrol berbincang-bincang Kayaknya di satu strip 4 ini gak ada battlenya, cuman storynya aja. Story di animnya ya, contohnya juga. Ini game diambil dari animnya. Main hero akademia. Kalau di Jepangnya kan buku no hero Academia Dah, Widi dapat full diamond. Kita oke okay. di sini satu strip nya bos. Bakugonya jadi boss Udah, kita coba langsung. Seperti biasa, karakternya cuman punya ini aja, gak apa apa. Oke, warning bos, Katsuki, Bakugo. Musuhnya cuman satu, Bakugo. versus Bakugo ada dua ya, ada koloni. <tinyu> nah nggak apa, apa, kita langsung sweet it out Uih tua fan coba aktifin aja semuanya nih aduh katanya aku kepencet, jadi cuman dua lanjut skill tap. aduh miss kok oh, miss Oh, tadi nggak kepencetnya, oh berarti manual di pencetnya aku otomatis ya. oh, itu hp-nya 7,600 baru 4,000 ini cuman satu yang ini Waduh, darinya sedikit lagi nah ini dem dem seperti biasa gameplaynya sama ya seperti game game RPG lainnya ya bertarungnya itu gantian, <laughs> e, misalkan kita nyerang terus duluan musuh jadi nggak bareng lah nyerangnya ganti-gantian ya emang seperti itu mungkin. Ini apa ini? Oke, okay. kita naikin. Eh, jangan jangan, udah kepencet tadi. perlu dikit lagi darahnya. Aduh, mudah-mudahan gak mati ya. Mati beneran. Ah, untung ada minum dia tapi mati satu. Eh, ultimate kali ya.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 karena tadi ada satu karakter yang mati ya yang si ceweknya jadi cuma dua bintang yang didapetinnya aduh sayang banget gak apa-apa dah soalnya belum tahu juga aku kira bakalan dapetnya bintangnya tiga. jadi kalau ada satu karakter yang mati itu gak dapet bintangnya gak full nah ini ada ability board kita coba unlock 9 dibuka nanti dibuka lagi untuk katsugo ya hmm. eh katsugo iya katsuki bakugo oh, ini belum buka belum bisa wih banyak ya ada strip hashtag 5 wih banyak juga anjir sampai hashtag 9 ini baru 3 ke unlock kebuka skillnya oh harus ngumpulin materialnya belum cukup, ternyata berarti emang harus naikin levelnya dulu. udah coba klaim lagi, kita kumpulin dulu aja dada yang Nah ini. Walking jadi jangan langsung baca dan Kita coba kumpulin dulu, terus beli-beli item yang diperlukan biar ya enak. Biar nggak bintang 2 lagi tadi Ini nih karakter punyaku udah banyak ya Banyak banget Cuman yang UR nya cuman satu. Ini wallpaper apa Kita Coba ganti wallpapernya oh, Oke okay. tampilan belakangnya bagus Nah bagus juga ini Kita Coba ke Sini ini apa ini Ini masih dikunci Gear Shop ada Hero Base, ada Achievement. Nah, ini kita coba lihat Achievement karakter. Oh, Oke okay. karakternya ini aku punyanya 15 ya. Punya 15 karakter dari 118 total karakter yang ada di game My Hero Ultra Impact ini. Di memorinya ada 160. Aku punyanya 14. Masih banyak ya. Story-nya juga terlihat. Main story-nya ini baru punya satu. open story-nya belum ada sama sekali. Mup-nya oh ada pas opening. Ini apa? Ini MHA MHA glossary. Kodenya ini apa? Itu enggak tahu. Dah, kita coba lihat yang gear shop ini yang Oh sama Kayak di shopnya Tapi belum bisa dibeli Belum ada anjir Materialnya Masih Masih terkunci juga Ini start, apaan, start. Nah entar Mungkin aku harus Cari-cari uh, dulu Baca-baca dulu Itu buat apa Karena belum ngerti juga Kita claim lagi Ini dapat Dapat apa tadi Banyak ya Ini tuh Beginner Oke okay, Sepertinya sampai sini dulu aja videonya Semoga kalian suka And see you the next video Bye bye